Seperti biasa ya, kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy. Minimbat informasi yang bisa gue dapetin dari video ini, gue sama sekali nggak tahu siapa orang yang ngerekam video ini. Tapi kayaknya sih Doi ini semacam urban explorer, konten kreator, dan sejenisnya. Di videonya, Doi itu ngejelasin kalau Doi sedang masuk ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah restoran Pizza Hut. Tapi sekarang itu udah tutup dan sama sekali nggak beroperasional. Nah, Doi itu explore di situ sendirian dan masukin ke semua ruangannya. Sampai Doi masuk ke sebuah areal yang mungkin dulunya adalah ruangan pendingin ya, yang difungsikan untuk menyimpan daging-daging. Dan karena ruangannya gelap, jadi Doi itu hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu senter yang dibawanya. Dan sekarang gue pengen buat kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Setelah videonya itu jalan sekitar lima menitan, tiba-tiba Doi notice di pojok ruangan ada sesosok makhluk yang aneh banget. Bentukannya kayak orang yang lagi jongkok gitu, dan Doi sempat berdiri cukup dekat dengan sosok yang tadi tanpa Doi sadarin. Dan pas Doi sadar, karena sosok yang tadi sempat sedikit kesorot sama lampu senternya, Doi langsung shock panik dan buru-buru kabur dari situ. Dan setelah Doi pulang, Doi menenangkan diri dan Doi lihat lagi rekaman videonya selama Doi ada di restoran itu. Ternyata sosok yang ada di dekatnya tadi itu aneh banget. Coba deh kalian perhatiin bagian kepalanya. Matanya itu hitam dan gede banget. Dan ternyata sosok itu juga noleh ke arah orang ini. Mirip banget kayak penggambaran sosok alien yang kita kenal selama ini. Ini creepy banget sih sumpah. Gua sendiri juga nggak tahu ya itu sosok apaan. Walaupun ya setelah video ini diupload ke internet banyak yang bilang mungkin aja video ini cuma video hoax dan settingan doang atau mungkin cuma video prank. Tapi Doi mengklaim kalau video ini 100% otentik. So ada seorang YouTuber di Amerika yang menurut gua kontennya tuh unik banget ya. Jadi Doi itu masang beberapa kamera trail cam ...di beberapa spot di hutan untuk merekam apapun yang lewat di depannya. Dan biasanya yang terekam itu hewan pastinya. Kayak kelinci, seringgala, burung hantu, ular, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang nggak tau ya, trail cam itu biasanya dipasang di pohon, kayak diikat gitu. Dan memang kameranya itu sangat kuat ya. Karena memang dikhususkan dibuat untuk dipasang di alam liar. Nah tapi, suatu hari Doi itu nemuin ada sebuah cuplikan video yang aneh banget... Yang direkam oleh salah satu kamera trail cam yang dia pasang Video itu direkam tanggal 28 April tahun 2021 yang lalu Perhatikan baik-baik Sebenarnya durasi videonya itu pendek banget ya Karena video yang tadi itu direkam di malam hari Dan kalian bisa lihat di rekaman video yang tadi di situ menunjukkan jam 9 Sedangkan di tengah hutan itu pastinya sama sekali nggak ada pencahayaan ya Jadi hanya mengandalkan mode night vision dari kamera trail cam ini Dan di situ terekam jelas ada sesosok makhluk Dengan tubuh yang besar, hitam, dan berbulu lebat yang berjalan dengan dua kaki Youtuber ini juga bingung dan sama sekali nggak tahu itu sosok apaan. jadi Doi mengira mungkin aja yang tadi itu sosok Bigfoot, makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di hutan-hutan di Amerika. dan Doi ini sama sekali nggak pernah upload konten apapun yang berhubungan dengan mistis, paranormal dan sebagainya. kontennya itu pure 100% hanya wildlife guys, tentang kehidupan hewan-hewan yang ada di tengah hutan. jadi gua rasa kayaknya ini bukan video settingan atau video prank. Video yang berikutnya ini viral banget di TikTok dan diri upload oleh banyak banget akun sampai gue sendiri tuh nggak ngerti original uploadernya itu siapa. Gak banyak informasi tentang video ini tapi videonya viral gitu aja dan kalau gue denger dengerin sih dari bahasa orang yang ngobrol di video ini kayaknya mereka itu ngobrol pakai bahasa Spanyol. So langsung aja deh kalian tonton dulu videonya. Oh, no no no, bapak no. Huh? Di awal video di situ kelihatan ada sebuah pohon kecil yang tiba-tiba goyang-goyang dan gak lama setelahnya muncul sesosok makhluk hitam dengan ukuran tubuh yang kecil merangkak keluar dari semak-semak itu. Dan langsung aja orang-orang yang ngeliat itu langsung ketakutan semua. Teriak dan kabur dari situ. Bahkan lo bisa lihat sendiri, ekspresi orang-orang yang ada di dalam video ini tuh legit banget. Sama sekali nggak kelihatan kayak dibuat-buat. Kalau gua slow-mo dan gua zoom videonya, gue bisa nyimpulin kalau sosok hitam yang tadi itu kemungkinannya banyak ya. Dan pas gua bacain komen-komennya, komen-komen netizen tuh banyak yang nyimpulin macam macem Ada yang bilang yang tadi tuh mungkin aja cuman anjing. Tapi setahu gue nih ya, Anjing itu kalau melihat manusia nggak kabur. Justru malah mungkin Doi itu bakalan ngejer dan mendekat. Sedangkan kalau yang tadi itu kucing, gue rasa bentukannya nggak mirip ya. Kayaknya nggak ada deh kucing yang bentukannya kayak begitu. Ada juga komen yang lain yang bilang mungkin aja yang tadi itu kelinci. Tapi gue rasa dari cara berlarinya, kayaknya kelinci itu lompat-lompat. Doi lari pakai dua kaki. Nggak mirip kayak sosok hitam yang ada di video tadi. Coba deh, kalau menurut lo semua, makhluk yang ada di video tadi tuh Sosok apaan? Dokter So ada seorang dokter yang juga sekaligus jadi konten kreator. Tapi konten Doi itu sama sekali gak ada hubungannya sama kesehatan ya. Doi demen banget bikin konten jalan-jalan, keliling kemanapun pakai camper van-nya. Doi bakalan berhenti dan nginep dimanapun Doi mau. Kadang di pinggir danau, kadang di tengah hutan, pokoknya random deh. Nah, suatu hari, pas Doi sedang tidur di dalam kamper nya tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara-suara dari luar mobil. Dan pas Doi intip dari dalam jendela, ada sesosok makhluk berwarna hitam yang ngacak-ngacak barang campingnya yang Doi taruh di luar. Doi sama sekali nggak tahu itu apaan dan memang agak nggak jelas karena itu malam. Dan karena masih penasaran, di malam berikutnya Doi nginep di tempat yang sama. Dan kali ini, sosok semalam yang ngacak-ngacak barangnya itu berhasil terekam di kamera mobilnya. Perhatikan baik-baik. Did you see that thing? I wonder if the outside camera got it. I don't know what that thing was, but I was insane. I've never seen anything like that creature before. It's just ripping through the woods. It is terrifying, and I need to get out of here right now. I gotta go. This is insane. I gotta shut this off. Ada sesosok makhluk yang berlari dengan sangat cepat di belakang pohon-pohon yang sangat tinggi. Dan sosok yang tadi itu berlari dengan dua kaki. So, jelas banget ya kalau yang tadi itu bukan binatang pada umumnya. Hana juga langsung sadar sama kehadiran sosok itu, karena malam itu Doi emang sengaja begadang buat nungguin sosok yang tadi. Tapi seolah sosok yang tadi itu kayak sadar, makanya Doi nggak mendekat ke arah camper van Hana ini. Dan hanya berlari di kejauhan. Abis video ini diupload ke channel YouTube-nya, banyak teori yang muncul dari komen-komen viewersnya. Mulai dari Bigfoot sampai ada orang psycho yang tinggal sendirian di dalam hutan yang mungkin punya niat jahat ke dokter Hana ini. Berinding. So video yang terakhir ini bener-bener bikin gua merinding. Video ini rame banget dibahas di Reddit dan orang yang ngupload video ini di Reddit itu bukan orang yang ngevideoin di dalam video ini. Doi cerita kalau video ini diambil oleh seseorang yang sedang camping di dalam hutan sendirian. Dan tiba-tiba pas malam harinya Doi itu ngelihat ada sesuatu yang creepy banget di luar camper van-nya Makanya Doi langsung buru-buru nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Doi ngelihat ada sesosok penampakan berwarna putih yang gerakannya itu lo sumpah creepy banget men. Gua sama sekali nggak mengklaim kalau yang tadi itu penampakan setan ya. Tapi justru mungkin bisa jadi yang tadi itu orang. Kebayang nggak lo? Lagi sendirian di tengah hutan malam-malam dan pas lo ngintip keluar jendela mobil lo, ada sosok begituan yang lari-lari dan joget-joget. Gimana nggak auto ngompol di celana ya kan? BTW kalau kalian dengerin audio di video yang tadi. Itu adalah suara nafas dari orang ini yang bener benar ketakutan Makanya nafasnya sampai kenceng banget gua sama sekali nggak tahu ya video ini real atau fake Tapi sumpah kripinya tuh dapat banget men Iya nggak sih? Oke okay guys, that's it video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye